Lho, oh. enak apa, ya. Ya, enak apa ya saya memiliki. Ini punya Oh, Ini model Ini ada, siapa ini jadi jadi tak nutute yo. Perfek ya mari. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kula nuwun. Eh, Ya. juga apa? Tike mesti. Apa ya jadu menurut temen aku, Anu ngabari kapan kok ngarang paling terpo berbudo paling batal kalau punya maksudnya anak yo, ini kena apa, kena musibah, kena musibah, anak lima Yo, yo nara tanggapan yo es kercol-kercol ya apa? Amin yo isoy, opo sopo. Ayo, aku ya, ya. ya aku gak pengen kangen sama tempe. Aku pengen ini Aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku nih, aku Sapine wangi iki uh, Denge <laughs> <laughs> <laughs> Ya Allah, Ya Allah, cokok batang. Hmm. Nah, gue remasak. Cangkamu, ya Allah. Ini angin. Ini caranya masang angin. Ini caranya angin. ya caranya Iya, batang. banyak ribitan, bangsa aku kan kecopot kamu. Ya Allah. Ya Allah, ini gitu, ya? GPU, <laughs> ya wat, so orang kepek. Oke, gue biayain, anggap patah. Gue biayain, coba anggap patah. Gue biayain, coba anggap patah. Gue biayain, coba anggap patah. Gue Ah, aku dia aku,